Kebiasaan saya kalau mencabut telur itu biasanya dari minggu pagi atau siang, paling lambat malam Senin. Jadi, jadi... Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Merpati Semata Kandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merpati Mania dan sobat-sobat muda semua Salam Merpati Semata Kandang Merpati Mania dan sobat-sobat muda semua Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang pencabutan telur dari merpati yang sudah mengeram Yang waktunya sudah ditentukan Artinya ketika sudah bertelur kemudian mengeram sekian hari harus saya cabut Supaya nanti segera kering Nah nanti ada satu, dua, tiga, tiga merpati di sana. Ini merpati flyer saya dan calon flyer yang tadinya saya setel di giringan B, tapi karena adanya suatu hal, saya tidak ke kandang. Kemudian, mengurus kandang itu, anak saya, karena saya tidak tahu tentang giringan merpati, hanya bisa memberi makan saja akhirnya giringannya jadi berubah karena saya tidak sempat melatih dan tidak sempat membawa merpati ke kalangan karena waktu itu ada halangan, tidak bisa melatih dan tidak bisa ke kandang makanya merpatinya berubah dari giringan B menjadi giringan A nah ini sudah 2 minggu saya biarkan mengeram hari ini ini minggu giringan A saya cabut supaya nanti minggu depan ke giringan B sudah giring dan kebetulan ini hari minggu kebiasaan saya kalau mencabut telur itu biasanya hari minggu pagi atau siang paling lambat malam Senin <tuh> jadi karena ini saya nanti apa di lingkungan saya Dapatnya panas itu enggak panas pagi Karena kalau panas pagi hari itu Seperti bangunan Sehingga saya Mendapatnya cahaya yang agak siang Tapi enggak apa-apa Cahaya matahari siang hari Bukannya tidak berdampak kepada merpati, Tapi membuat merpati Semakin gitu Kalau sudah dijemur pada Antara jam 12 sampai jam 3 sore Itu biasanya merpati lebih giring Nah saya akan mencabut telur, tapi dengan cara saya. Karena saya mencabut telurnya itu siang hari, maka yang saya ambil dulu bukan telurnya. Yang saya ambil dulu merpatinya, nanti merpatinya saya ambil. Ini yang kandang di atas ini, sudah tadinya giringan B, tapi berubah menjadi A, akan saya kembalikan ke giringan B. Kemudian di sini juga sama. Tapi ini nanti telurnya akan saya pindahkan, akan saya gabungkan karena ini akan saya ambil turunannya, akan saya ambil piikannya, ini tra snipper, tapi bukan tra snipper, tra snipper yang jadi saya, tapi dari teman saya, sudah saya jodohkan dengan cucu bekel dari Ring GL 99. Kemudian nanti di sebelah sini sebelah sini itu Anaknya cucuk win Cucuk win dengan cucuk win. Ini nanti akan saya cabut juga Kalau ini Memang berasal dari Giringan B Ini Ini sudah saya setel sebelumnya giringan B Jadi nanti ini yang Dua-duanya ini A Ini nanti B Nah di dalam kandang saya Itu ada giringan B Ada giringan A Giringan A untuk merpati yang belum jadi Artinya masih latih-latih Belum finish, juga belum ngolong Kemudian ada juga yang tidak A dan B Saya sebut C, -E itu biasanya yang masih mudah-mudah sekali Baru giring, artinya baru mulai giring Ada yang lar 5 sudah giring Ada yang lar 4 sudah giring ada yang rampas baru giring. Nah ini kan belum saya setel ke A atau B Jadi saya tunggu dulu supaya berlatih lebih bagus Nanti baru saya tetapkan saya setel atau saya tentukan piringannya A dan B Nah untuk merupakan dan sobat-sobat semua Nanti akan saya sampaikan khususnya para pemula ini, Bagaimana cara menentukan giringan A dan B Nanti akan saya sampaikan di video lain. Kali ini saya akan mencabut telur dari merpati saya yang tadinya giringan A ke giringan B Hari ini minggu adalah giringan A di lingkungan saya Artinya di daerah lingkungan saya ini giringan A Tapi kalau di lapak saya kebanyakan karena lapak untuk melatih ya ada hanya A ya jalan B jalan. Nah A dan B ini biasanya untuk lomba saja Untuk lombanya ada yang lomba di giringan A atau lomba di gilingan B. Sebab, kalau nanti bareng-bareng, barangkali bareng semuanya B, nanti tidak ada yang merpati disetel ke A. Nanti kosong ya, sebab giringan A ke B, ya dari B ke A sebaliknya butuh waktu satu minggu, baru satu minggu berikutnya sampai ke giringan berikutnya. Itu siklusnya. Ya. Mari kita mulai saja. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik suka, kemudian jangan lupa beri komentar. Saya yakin Anda orang hebat, orang baik. Kita mulai saja, saya cabut. Saya sudah menyiapkan di sana ada kandangnya ya, ya. Dongdang di sana akan saya gunakan untuk mencabut merpatinya yang saya cabut merpatinya ya Mbak telurnya tapi karena siang hari jadi yang saya cabut merpatinya nanti merpatinya saya angkat dari lamanya kemudian nanti saya taruh di dondang setelah dari dondang saya bawa keluar akan saya mandikan dan saya jemur dulu biasanya begitu nah masalah mencabut itu boleh malam hari, boleh siang-hari Anak nanti stres saya saya kira enggak, itu sudah biasa merpati ini sudah biasa dicabut, maka tidak akan stres sudah tahu biasanya malam-malam merpati cerdas biasanya sudah tahu Nah, akan saya tunjukkan di sini ini donkengnya sudah saya nanti bentang yang atas ini, ini ada merpati di luar ya nanti akan saya taruh di sini untuk mengaruh merpati yang akan saya ambil dari ramannya dan selanjutnya nanti akan saya lanjikan demikian kicimuk. dan sobat-sobat semua kita ambil merpatinya kemudian saya bawa ke Ini merupakan saatnya mengalami tapi tidak di dalam pabuan ya Dalam pabuan, nah ini salah satu topnya sudah di patok ini sudah pecah Atau mungkin karena terlalu tipis sehingga pecah Nah ini kan saya ambil, ini jantannya, ini betinanya. Maaf, kandangnya berapa ketika sedang bertelur tidak saya bersihkan Nanti setelah ini kan saya bersihkan Saya ambil, saya ambil betinanya dulu kalau diambil betinanya lebih nurut daripada bersantannya baru berjamannya. Nah ini saya cabut dari telurnya itu telurnya karena ularnya tidak atau bertelurnya tidak di dalam gucon. Saya betul. Nah saya bawa ke Undang yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua saya ambil yang di sini, tidak di situ dulu. Itu nanti yang terakhir karena saya akan menyiapkan dulu yang di sana bawahannya, biar nanti. Ini dicabut, bau buah buahnya juga sudah siap ditaruh di sana. Telurnya ditaruh di bau buah. Maka ini dulu yang akan saya ambil. Ini merpatinya. Saya buka. Nah, ini saya ambil merpatinya. Biasanya saya ambil dulu betinanya. Betinanya saya ambil, ini betinanya kemudian percantannya ini saya taruh di bebeng yang sudah disediakan Ini sudah saya taruh di rumah yang sudah disediakan Ini tadi yang jalanan hmm. Ini yang Biasanya telurnya nanti saya ambil setelah merpati itu dimandikan Sebab biar memburu keluar telur panas mengapa Biar mendapatkan panas secara maksimal Merpati saya keluarkan Kemudian saya ambil merpati ini yang ketiga Merpati yang ketiga ini telurnya akan saya berbukan Karena akan saya ambil biar ya, Untuk saya amati hasilnya bagaimana saya menginginkan ini pejantannya merpatinya itu stabil terbangnya kemudian dalam situasi tinggi tegak atau jam 12 ataupun dalam keadaan dekat tali bisa ngolong digebur pun ngolong jadi sedang terbang tinggi pun misalnya pas di tengah digebur turun sebenarnya ini saya silangkan dengan ini supaya nanti hasilnya ketika turun ke bawah mengisi atau gel bayang kata ramu kali ini saya minta sedikit cukup saya bilang tadi ini betinanya kemudian saya ambil merpati jantan nah, ini jantannya betina dan jantan saya ambil saya taruh di tonjeng yang sudah disediakan ini merpati ketiga yang sudah saya cabut dari telurnya ini ini betinanya berarti sekarang ada tiga merpati yang nanti akan saya mandikan That we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious will adapt to all survive save it What keeps you up and now, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up and now, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah